Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Salam satu hobi Salam budidaya Oke sahabat Dalam video kali ini Saya akan mengajak sahabat untuk Ikut membahas Apa itu FCR Dan bagaimana cara menghitungnya Mari kita bahas Di video ini Dan apabila eh, Apa yang saya sampaikan kurang tepat, sahabat eh, silahkan eh, tulis pendapat sahabat di kolom komentar oke sahabat sebenarnya saya agak sedikit eh, kurang percaya diri ya sahabat ya, akan tetapi karena banyaknya eh, pertanyaan yang sering saya dengar tentang apa itu FJR dari sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu, saya terpaksa untuk membahas di video ini. Oke, sahabat. FCR adalah sebuah eh, singkatan dari food conversion ratio atau angka efektivitas pakan. Oleh karena itu, eh, FCR itu hanya sekedar pembanding ya sahabatnya Pembanding antara hasil panen dengan pakan yang dihabiskan ketika berbudidaya Bukan sebagai rumus e, untuk menghitung secara totalitas Antara untung atau rugi yang kita peroleh waktu berbudidaya ya sahabatnya Dikarenakan eh, FCR itu hanya sekedar eh, sebagai perbandingan perolehan atau panen dengan eh, total pakan yang dihabiskan saat berbudidaya. Jadi FCR itu dirumuskan sebagai berikut, FCR sama dengan Total atau bobot pakan dibagi dengan hasil panen atau bobot hasil panen. Akan tapi sebelumnya dikurangi terlebih dahulu dengan bobot benih saat tebar. <tuh> Suatu misal saat tebar kita menabar benih itu seberat 50 kilo. Dan setelah panen kita mendapatkan uh, berat 500 kilo. Oleh karena itu 500 kilo dikurangi dengan bobot uh, benih 50 kilo jadi akan uh, terdapat atau tersisa 450 kilo. Ya. Dan Pakan yang kita habiskan itu 500 kg, jadi 500 kg dibagi dengan 450 kg, maka akan diperoleh angka 1,1. Yaitu, FCR-nya ya sahabatnya, jadi FCR-nya itu ketemu dengan angka 1,1. Jadi sahabat bisa menyimpulkan bahwasanya eh, Ikan 1 kg Itu menghabiskan pakan atau pelet 1,1 kg Berarti bisa disimpulkan bahwasanya semakin rendah nilai FCR-nya Atau perolehan FCR Maka eh, Semakin baik, semakin bagus Dan kita Uh, bisa diartikan berhasil di dalam berbudidaya. Dan sekali lagi saya ulangi sahabat ya bahwasanya rumus FCR itu hanya untuk menghitung uh, pakan dengan hasil panen yang kita dapat, bukan berarti secara totalitas uh, untuk menghitung antara. Uh, untung atau ruginya di dalam kita melakukan budidaya karena masih ada beban yang lainnya ya sahabatnya e, seperti halnya e, beban tagihan listrik yang tentunya e, juga harus kita perhitungkan oke sahabat demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa membantu e, apabila apa yang saya sampaikan ini kurang tepat saya mohon maaf dikarenakan saya sendiri masih dalam tahap belajar dan terima kasih sudah menonton e, bagi sahabat yang belum subscribe, sudah subscribe, like serta komen e, jangan lupa pula tekan tanda loncengnya agar e, tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video yang baru baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan dan ada kalanya saya mengunggah tentang destinasi wisata yang cukup menarik cukup menantang sahabat kunjungi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi